Tanggal okay. dua puluh delapan juga di. <tuk> kota Palu sebagai hari libur buat kota Palu. Wah. Wow, oh, libur. Banget. Libur. Wow, besok. besok wow. Libur. Nanya siapa oh. ah, besok libur. Semua kantor semua. Pokoknya kantor pemkot libur. Saya eh, suguani pelayanan terhadap masyarakat. Oh iya. iya, iya, mobil, iya. Nah, pelayanan kembali tetap buka. Saya kemudian begitu juga tanggal 28 eh mai mai pura mo kita mo endem endem mo mo endeka posisi ala kita mo susani erang dan deka bilasa kau tu aku ating anak mo endenti dan balara alam alindolara mo endeka posisi kita mau sih sani, coba pasti maruang kami. Ah, ngulir nwei. Eh, mai pura mu, kita mau endem endemmu, mau endemka pusat. Terus itu di Telurang. Katura Utara, itu kampung saya juga ya. Terus yang ketiga itu di Dikai Malui, ada tiga yang ekstrim Berapa perda, termasuk Untuk caw tiga ini, itu ada 8 perda lagi, itu sudah ada 2 perda 58 perda Peranturan meyak, yaitu tugas Ketua untuk administrasi nah, Terus yang tiga terakhir, untuk masalah Pengawasan, kita tentu Masih diapa, ya, Bapak Ibu Jadi kemarin, hari belakang Perlampakan pemerjaan, Dari kemungkinan itu untuk melihat kenapa terlambat di tempangnya itu saja sebagai tugas DPR jadi ada yang tiga pertama budgeting yaitu penganggaran atau penganggaran kedua dan terus yang ketiga pengawasan pengawasan tadi itu